Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun Kalian berada di FATV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kejora dan Rizky binar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta beruntung memodifikasi tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah persahabat dan selalui manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Bimena akan memberikan informasi menarik dan terbaris seputar idola kita Ke kabar pertama persahabat kita lihat aja sebuah uga hal yang mana tentunya membuat kita penasaran Persahabat yang akhirnya terjawab sudah nih IGS dari The Elastic Joran yang memakai jaket biru persahabat ya dikira warga Konoha ini ayah kecewaan dan perhatikan ternyata itu adalah suami tercinta dari Dede Alastia wah seter nih saat live lewat akun Instagram raja travel.id cute banget persahabat ya Masya Allah Alhamdulillah idola kita diberikan kesehatan dan selalu Tentunya diberikan kemudahan perjalanan di Turki. Masya Allah. Tuh, dikasih kiss oleh tidak Ke Ciara ya. Masya Allah membuat kita semakin bangga bahagia juga nih melihatnya. Postingan tersebut, momen tersebut di kembali oleh akun Lesti Bilar. Galeri underscore kalimat Gerson pun dituliskan. Tuh, udah ke tempat perkara jaket biru yang dari awal tim kakak. Karena hafal sama jempolnya kita sejantung katanya tuh. <tuh> Dan kita lihat juga komentar yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun Kamzer3 mengatakan, hahaha, gini amat ya untuk kagak jadi prank SHIJiri2 katanya tuh <laughs> luar biasa persahabat ya. Mudah-mudahan kita tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Dan berikutnya persahabat yang masih belum percaya bahwa yang jaket biru adalah kakak Bilar Nih diunggah terbaru seorang Rizky Bilar Baru saja mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa Ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan dari kakak Bilar Persahabat ya ternyata benar kakak Bilar yang memakai jaket warna biru Masya Allah persahabat ya Vibesnya luar biasa orang Korea banget Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Ada kalimat info yang dituliskan oleh Kakak Bilar. Jadi sempat beberapa kali lewat di komen, Aku nanya ke aku, Apa aku nggak mau ngadain giveaway atau bagi-bagi saham barang ajaib? Well, we heard you guys. hehe. dalam rangka merayakan. Hari sumpah pemuda Ajaib dan aku mau bagi-bagi saham tuh persahabat ya Biar kita semua bisa jadi generasi berani investasi bersama Ajaib Buat kamu yang masih belum mulai yuk yakinin diri dan berani mulai kita yang modalin Caranya gampang banget kalian cukup komen di kolom komentar Tulis kode Ajaib kalian dan tulis kode saham impian kalian yang kedua tag 3 teman dan tag ajaib investasi juga jangan lupa untuk follow at ajaib investasi juga ya tuh persahabat ya komen yang banyak biar kesempatan menang kalian makin besar itu info langsung dari seorang rezeki pilar Masya Allah banget persahabat ya banyak dibacjiri komentar yang sangat luar biasa dari para fans Ya, ini dari akun love Leslar Mengatakan si jaket biru yang bikin warga Warga tadi Riwa Masya Allah banget ya si jaket biru ini <guruh> Perkara jaket aja Tentunya fans pada heboh banget ya, Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Anti 3012 mengatakan, Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah Tolong kirimkan satu modelan kayak gini ya Allah Hehehe, <gifat> cute banget nih, persahabat ya Luar biasa, memang idola kita ini beda banget dari yang lain Mudah-mudahan selalu sehat, selalu banyak orang yang mendukung, mensupport untuk idola kesayangan kita Dak kalah persahabat ya, dari suami tercintanya Tentu, Dedek Lasik Kejora pun mengunggah sebuah postingan foto cutenya Persahabat ya, duh, bikin gemes aja nih si cantik Dedek Lasik Kejora Dan tentu persahabat ya, info kembali dituliskan lewat caption oleh Dedek Lasik Kejora Info yang sama dengan kakak Rizky Pilar persahabat yang luar biasa Idola kita selalu saja membuat kita bangga Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dipermudah Apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tangkapan yang diberikan dari akun Instagram Lestler lovers inisial 19 fix yang jaket hijau, Dedek yang jaket hitam kakak bilar <guluh> ini ada, ada aja persahabat ya tentu fix bahwa mereka kapalan persahabat ya jaketnya warna biru luar biasa Mudah-mudahan saja idola kita ini selalu diberikan kesehatan Amin Ya robbal Alamin Ada juga komentar lain bersahabat ya Dari akun Al-Sengkangkunya Lesti Alhamdulillah fix terpecahkan teka-tekinya Sehat selalu bundanya BPL Amin Mudah-mudahan saja banyak doa banyak dukungan yang diberikan dari fans Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin manja selanjutnya. Total stay tune dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagi peratanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.